Alright guys, balik lagi sama gua. Raffi di channel Raffi, tapi yang pastinya sempat heboh ya. <laughs> Leleh, langsung aja nih. Gua kali ini mau bikin konten tentang uh, apa sebutannya ya? Wanita-wanita. Nah, iya, kalian udah tahulah ya, ada di thumbnail, ada di judulnya, wanita-wanita yang... Hmm lincah gitu gerakannya, gue mau reaction video-video wanita-wanita di TikTok ya, karena makin hari tuh makin meresahkan gitu buat gua wanita-wanita di TikTok itu tuh mulai dari trennya, mulai dari gerakannya, pakaiannya dan banyak lain faktor ya, mau aja kita meluncur ke tiktok oke okay, jadi udah ada beberapa video yang udah gue tandain ya udah gue save gitu buat gue reaction kita langsung aja meluncur ke video yang pertama ya buat bocil-bocil jangan nonton ya ini khusus khusus orang-orang yang udah gede gitu <laughs> apa sih <laughs> oke okay, bentar bentar kita kelaa dulu captionnya balas user aduh gimana ya ayo beb kamu pasti bisa ayo beb kamu pasti bisa Saya kecilin dulu suaranya takut kegedean Okay. emang yang tipis-tipis gini tuh <SILENGALAN> bikin eh <SILENGALAN> gitu ya <SILENGALAN> kita baca komentarnya nih keren saya suka lanjutkan saya juga suka saya setuju deh sama Dimas mantap loh Dimas <laughs> nah, apa kayak keblat berak iri pasti ini dia nih Denny. nggak bisa iri pasti dia nih oke keblat berak sih hargai dirimu ya cantik hu, gua yang malu asli lah kenapa ya Cobain dulu dong, baru malu <laughs> bikin dulu videonya. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> lanjut, lanjut video selanjutnya. Jangan berkutik lama-lama, takutnya nanti jadi aneh-aneh ya terlahan dulu janji nggak perut perut itu apa ya maksudnya gua ngerti nih bahasa-bahasa anak sekarang nih, bukan bahasa anak sekarang sih maksudnya gua ngerti aja ini janji nggak perut perut itu apa gila badannya bagus banget nggak bohong cewek ya, ngomong nih Oh iya badannya bagus ya gue yang cewek aja suka lihatnya apalagi cowok hmm, kan jadi wakilin tuh sama Nurul simpen laki gua pasti sih disimpen laki gua pasti Aduh ya ampun disimpen laki gua pasti videonya maksudnya bukan orangnya ya Oke langsung kita tonton ya eh hey. hey. eh hmm. badannya bisa meleuk-leuk gitu ya kayak belut kayak ular anjir eh hey. Wuhu, bisa nggak kayak gini nih? <laughs> video selanjutnya ini video ketiga ya. Bentar, buat yang nonstop, buat yang yang gak ada obat, gak ada obat, katanya gak ada obat. Ada di apotik lo, ke apotik apa kemana? Gak ada obat. Tek orangnya yang cewek bang, ingat bang, Allah ada di atas. Ya. Gak tau ya, gue nggak mau komentar. Ngeri-ngeri, makin lama makin banyak kaum Muslim yang aceh hati Hal kayak gini suka banget. Oh, ini pacar Zola. Tuh, tahu Ah, gak ngerti gue komentar-komentar eh oh, Musim dua wad wad wad itu kayaknya geobi ya. Tapi ada yang ada yang bikin nyolong fokus nih. Badannya bisa begitu dong. Bisa huruf S anjir. Aduh, badannya bisa gitu ya ini dia yang bikin nyalang fokus nih wajahnya lihat ya <SILENCIO> <SILENCIO> lucu banget mukanya udah gitu nih gerakannya juga gitu lagi kayak kayak belut asli lentur banget nih <SILENCIO> Astaga maaf-maaf Beto -maaf ya, memang lucu banget ini siapa sih namanya gue lupa lagi yang agak-agak gemulai gitu kan dia lihat ya lihat ya hmm. gue ngeliatin geanya tapi tetep aja gue ke sama kalau yang baju kuning itu tuh anjir anjir aneh banget oke ini video ke keempat langsung aja ya dia asli bla bla bla bla bla udah empat kali perot perotnya gua udah udah anak satu peret perot apa sih coba ditulis di kolom komentar gua ngerti ranger apa anda perot perot tetap polos walau dipaksa dewasa oleh tiktok lah like nya sampai satu koma emang ya oh iya satu koma yang komen empat belas kak anjir ranger ada suami gue nggak di sini pasti ya, setiap ada video-video cewek-cewek joget, pasti ada yang nyariin suaminya atau nyari pacar ya langsung aja ya, janji nggak perut -prot tuh lagi, gue paham perut apa ya oke langsung aja ya mana videonya wow. waduh nggak eh, begitu loh bahaya, bahaya. banget <laughs> aduh, aduh, gempa bumi itu Hiroshima Nagasaki wow wow wow wow perang dunia ketiga <laughs> lanjut lanjut lanjut lanjut video ke empat lima ya jangan coba nonton di Sony ini. Ya memang Sony tadi gue juga udah buka tapi gawat gawat anjay Sony Ini kan rapun ah, ada lagi. Apa perlu lagi al ya Allah. nggak usah ditonton. Kalau subul bilang semua apalan santri kalau lihat video ini. Ya, jangan main HP ya santrinya ya. Keren buat cuci mata. Wah, keren dong. Dia janji deh nggak bakal proper Langsung ya videonya. Yang ja, like 600.000. Buat buat Bahaya banget. Asli, ini beneran nih ini rasiban agak sakit. Bisa gempa bumi gitu, coy. Hi, itu kayaknya nggak ada tulang, daging semua itu. Wah, <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> oh, habis pikir kok bisa begitu sih ya. bener-bener gempa itu gempa asli, Nami itu, entah apalah namanya lah. Asli-Asli. <SILENCIO> Oke, ini jadi video kita yang terakhir ya. Gimana menurut kalian guys? Kalian suka video yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Uh, ya, ampun, ya ampun, ya ampun ya ampun ya ampun. Ini video yang terakhir ya. Video yang udah kayak gini gitu. Gak ada lawan. Di lawan. Izin <laughs> save buat tugas sekolah. Enggak, tugas apaan loh Tugas apaan? Mau tahu gue guru lu suruh nyari cewek seksi di tiktok enggak, enggak bisa begitu enggak bisa izin saya buka buat tugas sekolah Oke jagoan kita sama <laughs> Oke okay, kita bantuan. ini video kita yang terakhir tapi kayak enggak usah nonton deh. ini udah kayak gini gitu soalnya <laughs> kalau ditonton ya bahaya jangan-jangan deh jangan-jangan deh deh segitu aja deh section kita hari ini ya eh. jadi menurut kalian yang mana nih jadbon kalian yang mana coba tulis di kolom komen gue <gulau> tau deh Hai sedang sedang bahaya ya sekarang ya tiktoknya gila 17 m cuy yang nonton cuy dan koma 8 m30 m lah banget ya 44 m Hai uh gila 44 juta ya nonton itu terbukti bahwa manusia-manusia di Indonesia suka yang beginian. Nah, buat hiburan nggak apa-apa tapi nggak usah semuanya ya takutnya nanti semua wanita jadi kayak gini kan bahaya juga ya. jadi ya udahlah segitu aja video kita kali ini video gua kali ini jangan lupa di subscribe YouTube gua channel gua di like di comment Terus kalian juga jangan lupa follow akun Instagram gue. TikTok gue ini TikTok gue nih. Tapi Apika yang Terus gue ada di Twitter. Gue ada di Facebook juga gue ada. Oh ya yeah, jadi thank you untuk kalian yang udah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.